yo minasa o guys desu ka -wa -desu. welcome back on mahwatch YouTube channel Halo apa kabar nih ya kali ini gua akan mereview salah satu sebetulnya ini yang gua review ada dua nih harusnya tiga cuman yang satunya udah raib duluan jadi ini ada dua dan ini pun eh uh, Gue berkesempatan banget buat nge-review ini, gue juga excited banget. Nah, ini langsung aja ya dari brand Seiko. Nah, pasti kalian udah nungguin kan? Nah, yang di depan gue ini ada new arrival Seiko yang masih anget banget ya di di kita di mahwat atau di jamtangan.com dan ini baru rilis itu sekitar Juni. Juni tahun ini ya, Juni di 2022 lalu nih, jadi masih berapa bulan ya. Dan ini ini merupakan salah satu prospek Black Series ya, yang sebetulnya Sewaktu gue udah cari tahu itu ternyata rutin diperbarui tiap tahun. Nah kalau yang dulu tuh kan dia sukses dengan versi yang SRPC 49 tuh Yang dulu itu yang paling sukses adalah Turtle ya Atau mungkin yang kalian sebut dengan Ninja Turtle ya Terus abis itu disusul sama uh, si Sumo nya Yang Black Series juga Nah itu Sumo muncul dua ya Yang Automatic sama yang solar juga Nah terus disusul lagi sama yang black samurai juga tapi aksennya waktu itu nggak kayak yang sekarang ya aksennya itu lebih ke black orange sama markernya itu kan warnanya agak-agak orange muda atau mungkin agak beige pokoknya dibikin style patina lah itu monster sama samurai kan yang paling dicari nah sekarang yang kebagian di black series ini adalah sea turtle sama si Solar Diver 1965 reinterpretation atau yang mungkin sering gue sebut dengan klasik diver itu itemnya beda banget ya dia itu temanya night vision ya nah sekarang yang bakal gue bahas ini adalah si tortoise duluan ya atau si kura-kura darat lucu ya sebetulnya dia lebih di darat tapi stylenya tetap Terinspirasi sama uh, night diving, tapi it's, it's okay. Mungkin supaya nggak terlalu dianaktirikan, kali ya? Oke. Okay. Jadi ini automatic movement ya, yang pertama kali gue sebut movementnya itu automatic movement menggunakan kaliber 4R35 Yang power reserve-nya itu kurang lebih di 40-41 jam kalau terisi penuh Diameternya dia ada di 42,4mm dan ketebalannya cuman di 11,7mm nah kalau case materialnya ini stainless steel with hard coating jadi warna itemnya ini udah dilapis sama hard coating lagi jadi minim banget kalau seandainya kena scratch ringan itu nggak akan ngelupas ya tapi tetap jangan di scratch scratchin ya nah untuk water resistance ini ada di 200 meter dan fitur yang lain lagi dia ini udah screw down crown ya jadi jangan lupa supaya water resistance lebih mantap. kalian kalau habis setting jangan lupa ngunci ya crownnya nah untuk glass materialnya dia udah menggunakan sapphire nah kalau untuk strapnya kalau untuk si ini dia bagian dalamnya leather tapi kalau di bagian luarnya ini mungkin gue bilang biasanya kalau durability buat jam lapangan ini lebih ke cordura ya walaupun mungkin secara umum orang akan bilangnya mungkin ada yang polyester, ada yang nylon, ada yang canvas Ya kalau gue feel sih ini kayaknya kanvas ya. Kayak gitu. Nah untuk si Tertus ini dia limited edition ada di 7.000 piece ya. Jadi 7.000 piece the whole world ya. Jadi dia cuman dibikin cuma 7.000. Jadi kalian kalau misalkan suka banget sama si tertes yang night vision nih buruan ya. Karena kalau 7.000 itu artinya udah dikeluarin serentak di seluruh dunia. Kita nggak tahu cuman kedapatan berapa. Kalau udah habis artinya habis Nggak bakal ada restock. Ini benar-benar menyajikan warna yang baru, sih, menurut gua, karena dia terinspirasi. Ini juga apa ya, buat night diving ya, jadi lebih gampang dibaca saat gelap, ya, karena semuanya ini kan full black terus abis itu di markernya indeks marker sama di handsnya itu warnanya biru Tosca yang bener-bener terang jadi walaupun lume belum nyala pun sebetulnya dia udah cukup visible banget gitu loh ya jadi ini yang tadi gue sebut ya poinnya dia terinspirasi aktivitas diving di malam hari ya Oke ini yang tertas Next Nah yang ini favorit gue nih Yang favorit gue ini adalah SNE 587 AK yang solar diver Yang tadi 1965 reinterpretation Atau mungkin gue nyebutnya Biasanya klasik diver ya Karena bentuknya ya bentuk klasik lah Kalian tau lah jam mewah yang terkenal Dengan model kayak gini yang disebutnya Sub-sub-sub-sub gitu -Sub -Sub kan Emang sih itu bener-bener model yang mempelopori Akhirnya menjadi klasik Tapi lifetime men modelnya ya, nah ini yang bikin gue suka. Dia movementnya ada di solar power movement kaliber V147 dan power reserve-nya itu 10 bulan tanpa terkena cahaya loh ya. Nah untuk diameternya, nah ini yang gue suka karena pergelangan tangan gue kecil jadi jam ini dia itu lebih ideal nangkring di pergelangan tangan gua ini diameternya ada di 38,5 mm jadi bener-bener ideal banget kalaupun gua mau pakai dress juga masih oke okay, ya nah untuk ketebelannya ini cuma di 10,6 mm nah untuk case materialnya itu sama stainless steel with hard coating juga dan water resistance nya juga sama 200 meter dan kacanya juga udah sapphire nah untuk Braceletnya itu juga sama Stainless steel dan ada hard coatingnya juga Nah tapi kalau yang tadi itu si tertes 7000 pieces Nah kalau yang ini ini ada di 6000 ya jadi lebih sedikit modelnya keren tapi misalkan ada yang bilang iya sayang model keren tapi bukan otomatik lo nggak apa-apa otomatik gue banyak pilihan tapi gue tetap perlu ini yang namanya solar itu kan quartz ya jadi kalau quartz itu eh, kata misalkan gue lagi males utak-utik gue lagi males nge-winding gue lagi males misalkan gue pakai jam lain yang otomatik nggak kepake waktu mau gue pakai, tinggal apa harus setting lagi ya ini sebetulnya pilihan tepat karena satu, gue lagi buru-buru, gue langsung tinggal ambil, langsung pakai. Gue nggak perlu nyocok-nyocokin, karena dia berdetak terus. Terus kedua, karena dia solar, tiap hari gue keluar, masuk, keluar, masuk, kena sinar matahari, dia udah pasti ngecas. Lo overcharge nggak? Nggak, karena dia movementnya udah memiliki apa ya? Overcharge prevention. Jadi nggak bakal overcharge kalau dia udah penuh ya. Dia penuh, dia nggak akan, uh, dia nggak akan ngecas terus kayak gitu. Jadi walaupun ini quartz kita nggak perlu mikir eh baterainya udah abis atau belum ya Kapan ya gue ganti baterai? Nggak perlu Karena dia ini solar jadi lebih tahan lama dan yang pastinya lebih tepat waktu Karena plus minus per day-nya itu nggak kayak jam otomatis Dan lagi pula modelnya klasik Kayaknya gue bakal cocok nih sama ini nih Oke okay. Nah jadi seri ini gimana? Maskulin banget kan? Maskulin dong maskulinnya itu tapi nggak nggak sok cowok banget tapi ini emang keren men perpaduannya itu keren ini salah satu black series yang mungkin bakal jadi the next favorit gua karena favorit gua kan selalu black orange ya tapi ini black toskanya ini keren banget ini bener-bener goyangin iman gua juga nih yang si si sne ini dan harganya untuk ukuran limited sih masih reasonable ya Ya walaupun kemarin kalau gue lihat gue agak kaget tapi ini masih reasonable banget Jadi harganya itu masih around 6-7 jutaan ya di jamtangan.com Untuk harga pastinya mungkin kalian bisa langsung cek di website kita atau di aplikasi kita Nah karena limited edition ya gue ingetin lagi ya kita nggak bisa stok banyak-banyak kemungkinannya kecil banget kita bisa restock jadi buruan mumpung masih ready kalian buruan ya jadi itu aja dulu dari gua ya gue udah share ini buat kalian buat kalian yang udah penasaran ini sekarang udah gue review jadi buruan buat yang udah beneran kesetrum buruan jadi Sebelum gue closing, gue ingetin lagi yang belum subscribe, kalian subscribe dulu ya Kalian subscribe jadi biar nggak ketinggalan info-info dari kita Apalagi kalau seandainya tayangan berikutnya kita punya surprise-surprise buat kalian ya Yang merasa terbantu dari review ini atau yang suka kalian boleh share ke temen, ke aa, teteh, semuanya, kakek, nenek, yang hobi jam semuanya Kalian bisa share sebanyak-banyaknya. Yang ada pertanyaan atau segala macam Unek-unek bla bla bla. Kalian bisa tulis di kolom komen. Oke. Okay? Jadi. Sekian dulu. See you on the next video. Di review review jam yang mungkin. Yang gue suka. Tapi yang harus gue kasih tahu ke kalian. And I think that's all everyone. See you on the next video. Bye.